Jika pergerakan USDCAD tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,27335 sampai 1,27083 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga USDCAD kembali bergerak bullish ke atas menuju level 1.28033 Sebaliknya waspadai jika harga USDCAD CAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.27083 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.26676. Sekian analisa forex untuk tanggal 30 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 081212.